Kemudian Queen of Pentacles. Oke. Okay. Ada seseorang yang merenung ya di sini. Entah dia menyesal atau uh, pengen bertemu dengan kamu secepatnya. Ya, ini orang lama yang aku lihat. Tapi orang lama ini ya dengan catatan jangan bukan ke arah mantan aja ya. Orang lama itu orang yang kamu kenal ya, bisa jadi gitu. Orang lama itu enggak selalu orang yang memiliki hubungan dulunya sama kamu, gitu ya. Enggak harus seperti itu, tapi orang yang mungkin kamu kenal, gitu kan? Dulunya mungkin teman SMA, teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, ya di sini, dan dia itu kayaknya lagi teringat gitu ya sama kamu gitu ya yang aku lihat di sini bahkan mungkin untuk beberapa bulan ini lima bulan ini ya atau mungkin sampai bulan depan itu hitungannya udah lima bulan itu lumayan intens lumayan ada komunikasi dari uh, chat gitu ya dari chat lumayan ada komunikasinya untuk kamu jadi itu adalah cara dia gitu loh cara dia untuk bisa Uh, mendekati kamu ya di sini. Diterima atau enggak silakan ya. Tergantung dari kamu yang aku lihat di sini. Sosok ini mengingat kamu selalu ya. Dan keinginan dalam hatinya untuk memiliki hubungan dengan kamu gitu. Karena kayak makin lama makin besar sih, makin lama makin besar dari uh, dari hatinya dia gitu loh untuk bisa ...berinteraksi untuk bisa... ...kayak... ...untuk bisa cinta, sama-sama cinta gitu ya, kayak pengen. Tuh kan, dari kecil terus lama-lama makin besar gitu Oke Kayak lama-lama dianya nggak kuat sendiri gitu ya untuk... Uh, ...untuk ngegotong atau untuk... Uh, ...memegang cintanya itu gitu, karena saking beratnya gitu. Mungkin rindu, mungkin kangen juga gitu kan yang aku lihat di sini. Ya, kayaknya mungkin merah putih ini kayaknya bisa jadi uh, semasa sekolah dulunya ya di sini aku lihat semasa sekolah dulu atau kuliah gitu ya yang ada uh, alma mater gitu kan ya alma mater bisa juga karena sana yang punya alma mater sama sama kamu gitu kan kalau dari perkuliahan kalau dari pekerjaan mungkin yang dulunya itu satu profesi sama kamu gitu ya Dulu banget gitu, terus mungkin bisa aja ada pertemuan gitu, ada pertemuan kembali ya, dengan sosok ini bisa, bisa, bisa banget ya. Aku lihat karena dari dianya juga pengen gitu, pengen untuk uh, ada komunikasi, ada interaksi dengan kamu ya, dari dianya menginginkan sekali gitu kan ya. Ya, aku lihat makanya dia kayak berdoa mungkin sampai siang dan malam gitu kan untuk bisa uh, dekat dengan kamu, untuk bisa jatuh hati kamu nya gitu ya. Dia ngedoain seperti itu, terus kemudian juga dari koneksi, terus dari hati yang terdalam ya. Dari hati yang terdalam ada keinginan banget gitu untuk bisa... Uh, mencintai kamu seutuhnya gitu. Kalau kamu mengizinkan, kalau kamunya juga mau, ya kayak gitu. Dan dia harap sih kamunya mau juga gitu, loh, ya, karena e, dari dia tuh cintanya kayak gede banget sih kalau kalau kelihatan di kartu, ya. Untuk zodiaknya bisa jadi di sini ada Virgo, kemudian Gemini ya di kartu the Magician ini, terus kemudian Page of Pentacles uh, ada kaitannya ke arah Taurus, Virgo juga masuk lagi, Capricorn ya uh, di sini sama yang aku lihat, uh, kemudian kita lihat dari kartu zodiak ya ada Scorpio. Kemudian ada Aquarius. Ini untuk beberapa orang ya. Mars itu ada kaitan, ada kaitannya dengan Aries dan Scorpio. Bisa jadi kamu kalau lagi dealing sama Scorpio bisa juga ya di sini ya aku lihat atau sosok yang kamu kenal itu zodiaknya ini gitu ya yang ada di uh, video ya menarik sekali ya menarik sekali dia pengen pengen juga kayaknya pengen nikah sama kamu juga kayaknya ya kalau bisa kalau bisa gitu loh kemudian kita lihat di sini ada two of wands ya kartu tambahannya terus ada dm plus oke kamu pun juga ya di sini kalau misalkan ragu sekarang masih ragu gitu ya kayaknya nanti uh, bisa banget bisa banget di sini yakin atau ada ada ada diyakinkan atau meyakini gitu ya di sini ya aku lihat bisa juga uh, bahwa ternyata apa yang dia katakan apa yang dia uh, tunjukkan ke kamu gitu ya itu Benar-benar bisa uh, dipertimbangkan, gitu kan, untuk ke arah yang serius kayak gitu, ya. Dan ini bisa jadi energinya vice versa, ya. Uh, aku ngebacain kamu, mungkin, atau aku bener-bener memang tadi ngebacain dia, ya, si dia ini, gitu. Jadi, uh, ada kemungkinan ke arah sana, dan langgeng juga, kok. Di sini, aku lihat, Toh udah lama juga dia, ya, iya, kan, orang lama, kan. Kayak udah lama banget gitu loh, yang aku lihatnya jatuh cinta sama kamu udah lama banget, ya. Dan mungkin dia baru beraninya sekarang aja gitu loh. Oke, itu yang kelihatan di kartu ya. Bye-bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya. Bye.